Ada sebidang tanah yang sangat luas berserakan pecahan batu di dalam hutan. Pohon-pohon raksasa yang mencapai langit mengelilingi tempat itu. Seseorang dapat secara samar melihat banyak orang di dalam ruang kosong itu dan juga mendengar suara aktivitas yang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Setelah melihat lebih dekat, orang akan melihat persegi batu kuno hijau yang luas. Saat ini, ada banyak tokoh yang berkerumun di Alun-Alun. Jangan berlebihan. Kami telah memberi kamu segel nirvana. Apalagi yang kamu mau. Kami tidak tertarik dengan duel semacam ini. Petik 2. Seseorang bisa dengan samar mendengar suara marah dari alun-alun. Ketika para penonton di sekitarnya mendengar kata-kata ini. Mereka diam-diam menghela nafas ketika senyum pahit dan pahit melintas di mata mereka. Melewati kerumunan di sekitarnya. Orang akan melihat dua kelompok berhadapan di tengah alun-alun yang luas. Salah satu kelompok terdiri dari tiga orang yang wajahnya agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan terkejut menemukan bahwa mereka adalah trio triomoling, yang telah memperoleh warisan dari sekte pelindung. Mereka bertiga telah meninggalkan balai kuno terlebih dahulu setelah keluar dari harta karun kuno saat itu. Pada akhirnya, mereka telah memasuki wilayah inti dari kota besar lain dan karenanya belum bertemu lindung sampai sekarang. Kekuatan trio Moling telah melonjak hingga tiga tingkat Yuan Nirvana karena warisan yang mereka terima. Meskipun kekuatan semacam ini tidak dianggap terlalu kuat di dalam wilayah inti, itu masih cukup bagus. Paling tidak, jika mereka tidak diberikan kesempatan seberuntung itu, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Di seberang kelompok Muling adalah beberapa tokoh berpakaian hitam. Tatapan mereka penuh ejekan ketika mereka menatap trio yang marah seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Moling, kami sudah sangat berbelas kasih untuk tidak langsung merampok semua kelompok kamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, kami bahkan telah memberi grup kamu kesempatan untuk membalas. Selama kamu dapat mengalahkan kami, kamu tidak hanya akan dapat menyimpan sel nirvana kamu tetapi kamu juga akan dapat mengambil sel nirvana dari tangan kami. Di mana lagi kamu dapat menemukan banyak sekali. Seorang pria berpakaian hitam, yang adalah pemimpin kelompok berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum. Kami tidak ingin bertarung denganmu. Moling berbicara dengan suara berat. Matanya melihat ke arah tiga besar yang ada di belakang kelompok orang ini. Orang-orang ini tidak menunjukkan niat untuk campur tangan dengan masalah di sini. Mata mereka terpejam dan riak menakutkan yang mereka keluarkan secara samar-samar menghalangi semua orang di lapangan yang luas itu. Orang-orang ini berasal dari kerajaan yang sama. Selain itu, itu adalah kekaisaran super yang sangat kuat. Mouling memiliki pemahaman yang baik tentang mereka. Ini karena mereka semua memasuki wilayah inti dari kota besar yang sama. Alasan orang-orang ini akan menargetkan mereka adalah karena mereka memiliki konflik kecil sebelumnya. Awalnya, Mouling khawatir bahwa mereka akan membalas dendam dan sengaja mengurangi kecepatan mereka. Tanpa diduga, mereka masih rapat sampai di sini. Meskipun kelompok Mouling telah memperoleh beberapa warisan, ada jelas tidak dapat membandingkan dengan kerajaan super ini dengan fondasi yang kuat. Oleh karena itu, kelompok Mouling memilih untuk menyerah ketika pihak lain bertindak secara sombong. Awalnya, mereka telah merencanakan untuk beristirahat sedikit ketika mereka telah tiba di tempat ini sebelumnya. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya secara kebetulan bertemu dengan orang-orang ini. Setelah itu, pihak lain ini telah menemukan alasan untuk pergi ke sini. Dengan kata lain, niat mereka adalah untuk berdebat. Namun, tujuan akhir kelompok ini adalah segel nirvana di tangan mereka. Kelompok Moling tidak dapat bertarung melawan faksi kuat semacam ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka hanya bisa membuat Mensan menerima tantangan itu. Pada akhirnya, dia kalah dari pihak lain karena beberapa taktik tercela Wajah Duyun dan Mensan berwarna hijau ketika mereka berdiri di samping Moling. Jelas, hati mereka merasa sangat marah. Jelas ada cukup banyak orang yang mengamati dari sekitar alun-alun yang luas. Namun, tidak seorang pun berani mengatakan terlalu banyak. Mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan dan ekspresi senang saat mereka melihat kelompok Moling. Mereka semua tahu bahwa kelompok pria berpakaian hitam di depan mereka adalah milik kekaisaran Wei Besar. Sebuah kerajaan super. Kelompok ini layak menjadi tuan di daerah peristirahatan ini dan tidak ada yang berani menyinggung mereka. Orang hanya bisa menggambarkan kelompok Moling menjadi sedikit terlalu sial untuk menjadi sasaran mereka. Moling Mengapa kamu perlu mengatakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu? Apa yang dapat kamu lakukan jika kami secara langsung merebut segel Nirvana kamu di tempat ini? Pria berpakaian hitam itu tersenyum samar. Nada suaranya penuh dengan cemohan. Karena kamu juga datang dari kota besar yang sama. Aku akan memberimu pilihan. Ambil inisiatif dan serahkan segel Nirvana dan kami akan membiarkan kamu pergi. Kalau tidak, kita akan menyerang dan merebut semuanya. Apa yang kamu katakan? Tinju Moling segera mengencang ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hitam ini. Duyun dan Mensan di samping merasakan kemarahan besar di dalam mereka. Wajah mereka menjadi dingin dan tanpa sadar mereka ingin menyerang. Namun, mereka dihentikan oleh Moling lagi. Sial. Mari kita bertarung. Mensan mengertakkan gigi dan berkata. Tidak berguna, Moling dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya melompat melewati pria berpakaian hitam di depan dan memandang ke arah sekelompok orang yang duduk di bawah pohon besar tak jauh dari situ. Orang-orang itu adalah individu yang benar-benar top tier dengan kemampuan luar biasa. Jika mereka campur tangan, peluang kemenangan kelompok Moling akan menjadi nol. Duyun dan Mensan juga melihat. Wajah mereka segera menjadi redup. Mereka dapat melihat beberapa tokoh yang sangat mempesona di kota besar yang disebut Kota Berliku Besar. Ketika mereka melihat ke atas, ada wajah dingin pemuda berpakaian hitam di bawah pohon besar yang memandang mereka dengan acuh tak acuh. Matanya tidak mengandung sedikit pun rasa iba. Dia hanya menatap mereka dengan jijik. Jika kamu ingin Nirvana Seal, kami akan memberikannya kepada kamu. Ekspresi Moling berubah. Akhirnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan sikap terpuruk. Dia langsung berjalan maju dan mengulurkan tangannya. Segel Nirvana berwarna perak ada di telapak tangannya. Hihi. Ini disebut memahami situasi. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dengan senang. Dia mengulurkan tangannya dan tanpa sadar menyerap segel Nirvana di tangan Moling. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan malas berkata, Pergilah. Jangan muncul di depan mata kekaisaran Wei besar kita di masa depan. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan dapat melindungi sel nirvana terakhir. Sekelompok pecundang dari kekaisaran peringkat rendah. Petik 2. Mouling mengepalkan tangannya dengan erat. Kukunya dimasukkan ke telapak tangannya. Memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Dia tahu bahwa ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh fondasi besar yang dimiliki pihak lain. Jika bukan karena kerajaan super yang duduk di belakang orang-orang ini di depan mereka, Moling pasti akan membiarkan mereka membayar harganya. Sayangnya, mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Pergi, ekspresi di mata Moling sedikit redup. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia memimpin Du Yun dan Mensan yang putus asa untuk pergi di tengah-tengah banyak mata menyedihkan dari sekelilingnya. Ketika mereka berbalik. Orang-orang di sekitarnya juga menyebar terpisah dan membentuk jalan bagi mereka. Semua orang ini diam-diam menggelengkan kepala ketika mereka menyaksikan kelompok muling yang seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Haha, <tuh> beberapa orang dari kekaisaran Wei besar tanpa sadar tertawa dengan bangga ketika mereka melihat situasi ini. Tawa mereka dipenuhi dengan kesombongan dan sukacita. Ini menyebabkan cukup banyak orang mengernyit sedikit ketika melihat ini. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pria muda berpakaian hitam berwajah dingin di bawah pohon besar sedikit meringkuk mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik ke arah lain dari tempat kosong di dalam hutan. Bagian kosong perlahan-lahan menyebar dari dalam kerumunan manusia sebagai trio Moling dengan cepat berjalan keluar dengan wajah jelek. Namun, Moling, yang berada tepat di depan. Tiba-tiba berhenti. Duyun dan mensan, yang ada di belakang, tidak bisa berhenti tepat waktu dan bertabrakan dengan punggungnya. Baru saat itulah mereka pulih. Mereka mengangkat kepala. Mata mereka memandang ke depan dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Seolah-olah mereka merasa sedikit malu. Pandangan kerumunan mengikuti mereka dan memandang ke atas. Hanya untuk menemukan bahwa beberapa tokoh berdiri di ujung jalan yang telah dibentuk. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda yang tampak santai. Ada tiga pria dan seorang wanita mengikuti di belakangnya. Mata mereka juga menatap trio Moling. Kelompok orang yang tiba-tiba muncul adalah kelompok Lindong, yang bergegas. Dia telah melihat situasi sebelumnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menatap kelompok Moling. Apa yang terjadi? Lindong meringkuk mulutnya sedikit dan dengan lembut bertanya. Ekspresi Mo Ling berubah sedikit. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan menunjukkan senyum di wajahnya. Dia berkata, kami benar-benar dapat bertemu kamu di sini. Bagaimana kebetulan? Tidak apa. Ayo pergi. Du Yun dan Mensan melebarkan mulut mereka di belakang Mo Ling tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Lin Dong sudah membantu mereka berkali-kali. Jika mereka membutuhkan yang terakhir untuk membela mereka setiap saat. Mereka akan benar-benar hidup tanpa martabat. Selain itu, kekaisaran Wei besar itu terlalu kuat dan mereka tidak ingin melibatkan Lindong. Lagi pula, kali ini, kekaisaran yang mereka temui bukan lagi kekaisaran peringkat tinggi. Sebaliknya, itu adalah kerajaan super asli. Eh, penguatan. Pria berpakaian hitam di alun-alun lebar membelah mulutnya menjadi senyum dan tertawa keras ketika dia melihat ini. Orang-orang di sekitar juga menatap pada titik ini. Mereka merasakan minat yang cukup besar. Kenapa kamu tidak bertarung? Aku pikir kamu harus bisa berurusan dengan karakter semacam ini. Lindong mengabaikan sikap misterius orang itu. Yang dia lakukan hanyalah menatap Moling di depannya dan bertanya dengan samar. Mereka. Di belakang mereka adalah kerajaan super. Moling mengepalkan tangannya dengan erat. Suaranya agak serak ketika dia berbicara. Dia berpikir bahwa dia mungkin dipandang rendah oleh Lindong saat ini. Ini karena dia belum pernah melihat Lindong takut pada siapapun sejak dia tahu yang terakhir. Lindong tidak merasakan rasa takut bahkan ketika mereka baru saja memasuki dunia kuno ini. Lindong menatap Moling, yang matanya memerah karena telah menekan dirinya sendiri. Dia hanya tertawa pelan dan menepuk bahu yang terakhir. Setelah itu... Pandangannya melompat melewati alun-alun yang luas dan memandang ke arah sekelompok orang dengan aura yang mengejutkan di bawah pohon besar. Aku akan mendukung kalian semua apapun yang terjadi hari ini. Apakah kamu berani pergi dan merebut segel Nirvana yang telah hilang? Petik 2. Moling terkejut ketika mendengar suara lembut yang terdengar di samping telinganya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang tersenyum. Kedua matanya langsung memerah. Setelah itu...